Hari ini karena kebaikan Tuhan Shalom bagi kita semua, permata Tuhan. Pada saat ini kita akan mulai PA kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan PA kita, yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 15, sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita minta. Tuntunan Tuhan lewat kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh bersekutu di tempat ini untuk bisa memperdengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang selalu menuntun kami untuk selalu bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak di surga, semuanya kami sudah siap untuk Tuhan sapa lewat firman-Mu. Berfirmalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita dari Galatia 5 ayat 1-15 sampai beginilah isinya, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia dan lagi aku ini saudara-saudara jikalau aku masih memberitakan sunat mengapakah aku masih dianiaya juga sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melayankan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yaitu, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Teman-teman Permata sekalian, adapun yang menjadi tema PA kita kali ini yaitu Seni Hidup Merdeka. Dalam hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, yang tepatnya di tanggal 17 Agustus nanti. Sambut dulu salam dari kami, merdeka! Merdeka! Merdeka! Teman-teman, permata semua yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur karena ketika kita mengingat bahwasanya di bulan-bulan Agustus seperti ini. Biasanya sudah sangat meriah sekali di mana-mana untuk menyambut hari kemerdekaan itu sendiri. Kalau tidak ada pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, dari bulan Juni, Juli, anak-anak sekolah itu pada umumnya sudah latihan ramben untuk bisa memeriahkan bagaimana perjuangan para pahlawan kita yang sudah memerdekakan bangsa kita, namun satu hal yang harus kita syukuri, bahwasanya itu semua boleh terjadi, adalah karena anugerah Tuhan atas para pahlawan, para pejuang bangsa kita, sehingga kita sangat patut bersyukur dan di, di PA kita kali ini. Itulah yang akan menjadi tujuan PA kita, ada dua. Yang pertama bahwa agar permata GBKP mampu menjelaskan makna kemerdekaan sesungguhnya, sesuai dengan Nas Alkitab. Dan tujuan yang kedua supaya permata GBKP mampu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menunjukkan seni hidup merdeka. Ataupun tanda-tanda orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Teman-teman permata, kita sangat bersyukur karena ada dua hal kemerdekaan yang kita terima. Yang pertama tadi yaitu kemerdekaan di dalam Kristus di mana dosa-dosa kita semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan kemerdekaan kedua yaitu ketika kita bisa terbebas dari penjajah. Maka ketika kita sudah ditebus oleh Kristus segala dosa-dosa kita selayaknya lah kita mampu mempertahankannya seperti yang dikatakan dengan tegas oleh Paulus kepada jemaatnya yang Galatia tadi bahwasanya berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Maka dari itu sudah sewajarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai permata GBKP, tetap harus sadar diri bahwa kita ini adalah sangat berharga. Sudah so, dibayar lunas oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, hidup yang merdeka bukan sekedar apa yang kita rasakan, bukan sekedar apa yang kita percaya bahwa kita ini sudah merdeka, tapi... Itu harus nampak jelas Dalam hidup kita sehari-hari Bahwa saya Kam semua adalah Orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus Dan banyak sekali orang-orang pada saat ini Dia sadar bahwa Dia sudah merdeka namun masih Terbelenggu, terikat Dengan ikatan-ikatan dosa -ikatan Misalnya saja Narkoba kemalasan, kebodohan, juga iri hati, sakit hati, dendam, trauma, sehingga itu yang akan akhirnya membawa kita sendiri kepada kecenderungan yang tidak mau tahu lagi akan apa yang sesungguhnya harus kita capai dalam kehidupan kita selaku, permata Tuhan yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu sendiri. Dan begitulah jemaat di Galatia ketika Paulus datang ke Galati untuk memberitakan Injil itu bahwasanya jemaat Galati sangat bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Namun ketika Paulus pergi melakukan penginjilan ke daerah yang lain, jemaat Galatia kembali terguncang. Ataupun tergoda akan pengajar-pengajar sesaat, kelompok-kelompok Yahudi yang mengajarkan kepada mereka bahwasanya mereka harus kembali patuh kepada Taurat. Contohnya adalah sunat. Maka dari itu, pengajaran para orang-orang ataupun kelompok Yahudi yang mengajarkan tentang... Hidup di dalam hukum Taurat itu akhirnya mempengaruhi jemaat-jemaat Kristen di Galatia. Sebagai orang yang sudah mengalami kemerdekaan dari Allah, maka ada dua hal yang ditegaskan oleh Allah melalui Paulus. Pertama, kemerdekaan jangan disalahgunakan. Itu Paulus contohkan dengan hidup dalam dosa. Mengapa? Karena orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah Dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup Itu kalau kita baca dari Yohanes 5 ayat 24 Dia sudah keluar dari kegelapan Menuju ke dalam terang Allah yang ajaib 1 Petrus 2 ayat 9 Dengan demikian Sebagai orang yang sudah merdeka maka kita harus terus-menerus mempertahankan kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya yang kita buktikan dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang kedua, kemerdekaan yang diperoleh dari Kristus itu harus kita isi dengan penuh tanggung jawab. Itu Paulus contohkan dengan saling melayani di dalam kasih. Terkait dengan saling melayani itu ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu Pertama, motif dasar melayani adalah kasih. Artinya bahwa kasih yang menjadi motor penggerak bagi setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Lali alasan sini, ibas kita ngelakon dahensi muhuli e, selain daripada keleng te kristus, dan yang kedua, aktif mempedulikan sesama. Artinya, semua karunia talenta yang kita miliki, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bersama di dalam tubuh kristus. Shalom permata. Maka dari itu sebagai permata-permata Tuhan yang sudah dimerdekakan Kristus di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini seperti yang sudah kita dengar dan kita pelajari baik di sekolah bahwasanya hanyalah dengan bambu runcing para pejuang kita dahulu di dalam melawan para penjajah. Namun di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang memampukan para pejuang kita sehingga hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa dihantarkan kepada kemerdekaan itu sendiri. Maka dari itu ada empat tanda permata yang sudah dimerdekakan Kristus yang menjadi aksi kita di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini yang pertama adalah Hiduplah dalam ucapan syukur. Artinya, bahwa saya tidak mengatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah. Selalu ada masalah, selama kita masih hidup. Namun, Tuhan selalu memberi jalan keluar kepada setiap orang yang berseru dan berpengharapan kepadanya. Yang kedua, tanda permata yang sudah dimerdekakan Kristus, hidup dalam kesadaran untuk tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Karena banyak godaan yang ingin membawa kita kembali terbelenggu di dalam perbuatan-perbuatan duniawi, perbuatan-perbuatan daging. Namun, ketika kita tetap mau memberi diri kita dipimpin oleh roh kudus kita akan selalu ditegur dan selalu dibawa untuk bisa semakin mendekatkan diri hanya kepada pimpinan Tuhan saja dan tanda ketiga tanda permata sudah dimerdekakan Kristus hidup dalam tanggung jawab artinya bahwa kebebasan dalam kemerdekaan Kristus itu satu paket dengan yang namanya tanggung jawab karena tanggung jawab akan selalu memperhitungkan dua hal yaitu berguna dan membangun apakah itu berguna dan membangun, karena kelak kita sebagai orang-orang percaya Apapun yang kita lakukan saat ini, akan semuanya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan tanda keempat, permata yang sudah dimerdekakan Kristus, hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Artinya bahwa kita mau memberi diri untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih Kristus. Karena kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita mampu mengasihi diri kita, maka kita juga akan mampu mengasihi orang lain dengan kasih Kristus tentunya. Oleh sebab itu, marilah semua kita permata, kita isi kemerdekaan ini dengan betul-betul bertanggung jawab. Tandanya kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan tandanya kita dimerdekakan dari penjajahan itu sendiri. Jadi salam merdeka bagi kita semua, salam sehat Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. 75 tahun Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami Indonesia ini. Kami sangat mensyukuri dan mengingat dan mengaminkan bahwa Tuhan turut campur tangan sehingga sampai saat ini Bapak, kami betul-betul bersuka cita atas kemerdekaan yang kami terima itu. Namun sebagai permata-permata Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kami juga Tuhan bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini. Biarlah kami semuanya tetap bersemangat untuk memberi diri kami, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan mengentaskan segala penyakit-penyakit sosial yang ada di sekitar kami. Sehingga kami Tuhan sudah bisa memberi diri kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terpuji dan termulia lewat PA kami pun pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kami, kami berdoa. Amin. Baiklah sekarang tiba waktu jadi kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan mengantar kita See Thank yeah. you. hidup yang bertanggung jawab sebagai anak teman. kami berdoa Tuhan untuk orang Berdoa Tuhan Untuk orang tua Engkau yang memberkati orang tua Semua permata diri kami Engkau yang memberkati pekerjaannya Engkau yang memberi kesehatan rezeki Engkau yang... Agar pekerjaan kita boleh berangkat perjalanan dengan baik. Sekarang kita menutup dengan doa Bapa kami. Matilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus pada malam peremujinya. Murid kita berdoa, Bapa kami yang sudah di kudus nama-Namu, datanglah perjalanan jalanmu dan aku dibumi seperti di surga. Matilah kami sungguh dan amalkan kami kesalahan kami seperti yang di jalanmu di surga kesalahan kami. Dan jangan, jangan dalam, jika, dalam kejutan, tetapi lakukanlah menjadi jahat, karena jalan, dan kuasa dan, kebiasaan, dan kebiasaan, sampai selamat. Amin. Terima salam kami dari pengurus permata di kelas sekolah merdeka, merdeka, merdeka, merdeka sekarang.